Tidak ada batu sandungan bagi mereka Yesaya 26 ayat 3-4 Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera Sebab kepadamu lah ia percaya Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu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 dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 15 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah